Oh bisa bisa, oh, ini pandi nih. Ya, ini kayak ini. Kemudian, ini tangannya atas bawah terbawah ya. Buru itu. Ah, agak susah mainnya ya. aduh <laughs> jumpa <laughs>